Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dapurnya Emet. Kali ini kita akan masak cilok, tapi sebelum masak cilok, kita akan bikin dulu isiannya. Kali ini akan menggunakan eh, daging cincang sebagai isiannya. Ini udah ada daging yang sudah dicincang. Ini bagian sanur lamur supaya lebih eh, berlemak ya dan lebih sedap dan ada bumbunya ini garam aja sama lada ditambah dengan bawang goreng dan sedikit air. Langsung masukkan dagingnya Ini dipincangnya memang agak kasar ya Enggak dipincang halus banget Tambahkan garam dan lada Sedikit aja Tambahkan sedikit air Nata, tambahkan air dan sebagai pelengkap sedapnya ditambahkan bawang goreng